Jauh Halo ceklok ceklok Ini bersama Bang Gunter Ini sebagai ya, saya sebagai <laughs> Sebagai sih. apa? Sebagai Ini bintang tamunya tiktok sini. Iya oh. bintang tamu tiktok Toko live tiktok IG IG facebook, facebook Di mana, Pak Maman? Ini kita di toko karpet AB07 karpet di Jalan Imogiri timur. Imogiri timur, ya di Jalan Imogiri Timur, mas. Ini ada apa saja? Di sini banyak sekali jenis-jenis karpet, ya, ya. karpet, karpet ya, mas. Karpet Turki, ada handball Turki. Jadi lengkap, mas, di sini. Pokoknya komplit. Impor lokal, lokal semua ada di sini, mas. Yang pasti joss ya. nanti Yang kita pasti ini. Ya. Review satu-satu. Nanti kita ya. tonton live nya secara langsung. Oke. Okay. kita untuk hari ini ada live ya? Ada live, mas. Ada live Tiktok karena ini kita mau mempromosikan karpet model baru, model baru. namanya Valency Quincy oh, iya. ini anti kempes ini mas Siap anti kempes ini halo selamat datang kembali di AB07 Karpet. nah hari ini kami akan memperkenalkan produk baru dari AB07 Karpet, yaitu dari Valency Quincy jadi kalau mau tahu bagaimana detailnya simak baik-baik khusus yang nonton IG, live IG. Jadi, kalau mau pesan silahkan screenshot karena di sini kita ada promo. Promonya itu gratis ongkir. Pokoknya ini karpet bener-bener berkualitas. Anti kempes, garansi semua hidup. Garansi semua hidup ini. Jadi, siapa sih yang nggak mau punya karpet sebagus ini, semewah ini? Ayo cepetan dapatin ya. Untuk kain karena bahannya lembut berkualitas bahannya lembut pokoknya bahannya lembut berkualitas sekali di sini ada seponnya benar benar higienis antibakteri antimikroba anti slip juga yang pasti ya jawa tengah jawa timur bali dimanapun kalian berada khusus hari ini kita gratis ongkir ya yang berminat ada itu tersudah ada nomor wa nya ada Hoshim Fat, Fatul Rahman ini ya? ya. Oke kak, silakan kak. Ini loh motif, motif banyak motifnya kan, banyak sekali motif motifnya ini. Nih. Nih. Untuk ukuran, untuk ukuran kita ada di sini punya dua ukuran untuk 150 kali 190 ini semua varian-varian dari Valeri Vinci carpet ya hmm. pokoknya buat yang mau pesen hari ini pokoknya untuk hari ini ya hari ini kita gratis ongkir gratis ongkir di seluruh Indonesia oke okay? bisa kita lihat tuh diborong borong-borong diborong-borong saya sapa dulu ya, ini buat nah, yang nonton live IG ada, ada Lisa Duality karpet jenis apa itu kakak? oh ini kakak, ini, ini karpet kabel. jenis terbaru dari AB07 juga karpet namanya, ini mereknya Valery Quincy carpet kakak nah, bener-bener berkualitas Di sini juga seponnya higienis ketebalan 2 cm, tahan seumur hidup ya. tahan seumur hidup, bayangin tahan seumur hidup ya bener-bener gratis, ongkir oh, chat langsung nomor adminnya ada di bawah situ pokoknya chat langsung biar bisa lebih detail ya bisa lebih detail